Sayang, sayang lo no, aku akan selalu. Jaraknya jauh tapi sayang, hati kita tetap dekat sayang. Tentu, ganti sampai mati, guru oh, saya.